Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, Canva ini memudahkan kita untuk membuat berbagai macam desain. Uh, namun, salah satu kekurangannya yaitu mereka tidak memungkinkan kita untuk uh, menggunakan text shadow atau bayangannya. Video kami kali ini akan menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Oke, okay, sebelumnya welcome back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat text shadow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 Oke, okay, yang pertama yaitu pada mobile device atau perangkat HP. Ya, oke, okay, kita mulai dengan mendownload Canva terlebih dahulu. Uh, jika kalian belum menginstalnya, oke, okay, di sini kami sudah menginstalnya. Uh, di perangkat mobile kami ini adalah tampilan dari aplikasinya dari PlayStore. Ya, oke, okay, seperti ini. Uh, jika sudah diinstal, kita langsung buka saja. Okay. Ini adalah tampilan awal dari Canva Mobile. Uh, langsung saja, kita buka salah satu dari uh, desain kita, ya. Kita klik icon desain di sini. Di sini, saya sudah menyiapkan satu desain untuk menjelaskan tutorial kali ini. Oke, okay. uh, di sini saya sudah beri desain ini dengan. Uh, Atar belakang uh, berwarna hitam, ya. Kita coba tambahkan teks di sini. Oke, okay, kita beri nama uh, "RM Channel", ya, sebagai contoh. Oke, okay. uh, kemudian kita coba uh, ubah fontnya biar uh, terlihat terlebih uh, tebal, ya. Oke, okay. uh, kita pilih bold di sini. Okay. Untuk teman-teman yang masih menggunakan Canva Pro, uh, mungkin dapat mencoba melihat video kami yang membahas uh, tentang tips dan trik. Bagaimana caranya untuk dapat menggunakan akun Pro? Ya, oke, okay. uh, sini kita coba uh, ubah backgroundnya nya terlebih dahulu. Oke, okay, sepertinya ini yang sudah paling uh, gelap, ya. Okay. Uh, uh, perlu kalian garis bawahi bahwa trik ini merupakan trik yang logis. Ya, ini dapat kalian terapkan uh, pada versi mobile dan PC atau desktop. Ya, oke, okay, kita lihat seperti ini. Uh, jika kita menggunakan teks yang berwarna uh, sama dengan latar belakangnya, maka dengan... Secara otomatis, ya, teks kita tidak terlihat juga. Oke, triknya yaitu dengan menggunakan teks shadow. Ya, oke, kita mulai dengan membuat fondasi warnanya terlebih dahulu. Di sini, kita beri dengan warna putih seperti ini. Kita coba ubah backgroundnya lagi ya, dengan warna biru seperti ini. Oke cara membuat text shadow pada kanvas yaitu dengan menduplikasi teks yang kita masukkan pada desain kita seperti ini ya. Di sini saya sudah membuat uh, dua teks yang sudah saya duplikat dari teks sebelumnya. Kemudian kita pilih warna untuk uh, teks yang sudah kita duplikat tadi uh, dengan warna yang ingin kita gunakan ya. Oke seperti ini. Nah, ini merupakan yang paling sederhana dalam desain grafis yaitu dengan menduplikasi warna untuk menambahkan efek, uh, seperti shadow atau bayangannya. Oke, kita coba sesuaikan di sini untuk letaknya, biar uh, fondasi warna yang di belakangnya terlihat uh, juga terlihat ya, sehingga dapat memberikan efek. Uh, Shadow atau seperti berbayangannya, kayak di sini kita dapat menggunakannya untuk latar belakang warna apapun. Oke berikutnya yaitu pada PC atau desktop device. Kita masuk ke Canva terlebih dahulu. Kita login dengan menggunakan akun kita. Oke Kita langsung saja buka. Uh, salah satu desain kita sini saya sudah menyiapkan desainnya ya uh, untuk sebagai contoh oke okay. uh, tunggu sebentar dia masih loading ya ya yeah, ini adalah uh, desain saya ya yang sudah saya siapkan uh, untuk menjelaskan tutorial kali ini oke okay. uh, kami pribadi uh, lebih menyarankan untuk mengedit uh, desain Canva dari desktop, ya, karena dia terbilang uh, lebih mudah dari sana. Oke, kita coba tambahkan teks di sini seperti ini. Uh, kita coba uh, ubah uh, seperti ini, ya. Kita letakkan di tengah dengan nama Canva seperti ini. Selain itu, juga kalian harus tahu bahwa dalam desain grafis, yaitu kalian harus menghindari menggabungkan warna merah dengan biru, karena ini merupakan uh, praktik yang buruk dalam desain grafis. Ya, uh, pada dasarnya metodenya sama seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Ya, uh, yaitu adalah untuk menuplikat teks. Yang ingin kita tambahkan uh, agar nampak seperti berbayangan, oke, kita coba dengan copy di sini. Kita klik Ctrl c atau kalian dapat langsung copy-nya dari Canva, ya. Oke, di sini saya sudah menekan uh, tombol copy, ya, dan kita paste di sini seperti ini. Ya, kita letakkan ini di bagian atas fondasi teks kita sebelumnya oke sekarang jika kita tambahkan perbayangan seperti ini maka uh, teks yang berwarna merah uh, pada latar atau background warna biru akan terlihat lebih jelas seperti ini ya nah, sini. Sudah nampak seperti berbayangan berwarna putih. Oke, itu adalah triknya. Ya, kita coba disesuaikan di sini. Lebih ke atas sedikit, maka akan menimbulkan efek uh, drop shadow ke bawah. Ya, untuk ke kanan kita bisa aturnya seperti ini. Letakkan uh, drop shadow seperti ini. Jadi intinya kalian tidak perlu khawatir lagi untuk membuat teks yang mudah terbaca dalam desain Canva kalian. Oke, kita coba dengan warna kuning ya. Dapat kalian lihat di sini, dia sudah terlihat jelas seperti berbayangan dari dari bagian top left atau atas kiri ya. Oke. Uh, saya lihat di sini cara ini uh, merupakan cara yang jarang diterapkan oleh desainer Canva ya. Uh, Oke, okay. kira-kira uh, seperti itulah untuk caranya. Bagaimana? Mudah bukan?